Sudah cukup lama, saya tidak jumpa pers. Dan untuk menginfokan sebuah produk unggulan Santara di saat Santara lagi berbenah menuju Santara baru yang lebih digital serta otomatis yang diperkirakan akhir November ini selesai, maka di awal November ini, Bosman menggunakan media mainstream untuk mempromosikan bursa secondary. Niatnya tentunya agar UKM bisa seaktif IDX atau Bursa Efek Indonesia, seaktif transaksi kripto dan seaktif transaksi falas. Kalau kripto dan falas Anda benar-benar memanfaatkan kapital G turun naiknya harga. Kalau bursa ekonomi UKM selain memainkan turun naik harga saham perusahaan UKM, Anda bisa mendapatkan dividen bagi hasil keuntungan dari usaha UKM tersebut. Dua pendapatan Anda. Satu dari dividen, dua dari capital gain. Hal ini harus dipublikasikan secara masif tentunya. Rekan wartawan dari 50 media berkumpul. Hanya satu jam saja. Pers, rilis format sudah diberikan sehari sebelum jumpa pers. Kemudian diviralkan link tadi ke media sosial. Yang jadi pertanyaan, banyak orang kok mudah ya mendatangkan 50 wartawan media mainstream tersebut. Nah, ini ada kuncinya, nanti dijelaskan. Oke, okay, inilah pelajaran singkat bagaimana menyebarkan informasi yang biasa organisasi Bosman lakukan. Dunia media mainstream kami kenal cukup lama, sejak tahun 2009, di sisi yang lain, yang baru, media sosial. Secara pribadi dan organisasi, kami sudah menggunakan media sosial secara masif sejak tahun 2015. Kemudian, mulai sekarang, keduanya akan dikombinasikan. Media sosial untuk informasi geopolitik dan geostrategi, media mainstream untuk informasi perkembangan bisnis dan produk. Misalnya, di bulan November ini produknya adalah bursa sekunderi Santara juga menginformasikan ke sahabat semua perbaikan Santara yang sedang berjalan mungkin sedikit memperlambat kegiatan Santara di tiga bulan terakhir namun semuanya akan selesai perbaikannya di bulan November ini dan kita akan terbang bersama promosi apa selanjutnya di bulan Desember besok akan juga kita gunakan media mainstream untuk mempromosikan ATM gold dinaran di mana kita menyediakan AEM atau anjungan emas mandiri atau ATM Gold Dinaran untuk mereka yang telah bertransaksi emas ingin mengambil fisik emasnya satu dulu ATM-nya baru di tahun 2022 akhir nanti akan kita total menyediakan 20 ATM Gold Dinaran kemudian di bulan Januari 2022 Bosman Parfum The Vision 024 diluncurkan parfum untuk unisex gara usia dan gender khas Bosman akan meluncurkan dengan tema wanginya kemenangan bahkan akan ditambah lagi dikombinasikan dengan iklan di TV Mainstream iklan 20 detik iklan parfum begini bayangannya, seorang pria berdiri di depan kaca, semuanya mainnya siluet warna hitam, dia sedang merapihkan jasnya. kamera video merekam dari sisi belakang dengan menampilkan sisi megah ruang rias tersebut walau dalam gelap, tersamar kemudian pria itu menyemprotkan parfum The Vision 024 ke tubuhnya dan busananya, kemudian seorang wanita datang di sampingnya, dia sang istri dari pria tersebut, sisi kamera selalu ambil angle sudut dari belakang dia menerima parfum The Vision 024 tadi, dan dia menyemprotkan juga ketubuhnya serta busananya. Lalu dia meletakkan parfum tadi di meja rias. Tak lama keduanya bergandengan tangan menuju pintu di sebelah kanan yang ketika dibuka cahaya terang menyorot keduanya dan tepuk tangan meriah terdengar. Itulah hari kemenangan sumpah jabatan yang pada saat ending video tersebut di closingnya tertulis di layar. Harumnya kemenangan. Oke sahabat, mungkin informasi kali ini gak penting-penting amat. Namun semoga mendapatkan bayangan dan mendukung terus bahwa kita serius loh mempromosikan 024, 045 dan 070.